Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malah bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, di sini kita membahas sepak bola lagi tapi dari kawan kita Toha Channel. Jadi beliau ini suka istilahnya dengan persepak bolaan dan kita ingin mendengar bagaimana istilahnya pendapat daripada Abang Toha ini. Nah, di sini ada salah satu videonya guys, Terharu. Ucapan Menteri Malaysia ini Yang terjadi sebenarnya Oke langsung saja saya sudah penasaran Kita tonton videonya guys Let's go Boh mantap guys Sundulannya guys asli Wih dew Wow saya Masuk Aiko Sampai saya tua Sampai saya beranak dua Oke okay, oke okay. Serius guys serius Oke okay. Saya pun juga tidak paham sejarahnya kok sampai segininya, sampai segitunya, sampai berlebihan seperti ini. Uh -huh. Kalau di Malaysia walaupun fanatik tapi penyokong mereka tetap duduk bersama menyaksikan sepak bola dan menyaksikan klub kebanggaan mereka. Saya akan kupas tuntas di video ini. Jangan lupa, oke. Okay. Sampai habis Biar tidak salah paham. Siap-siap, Indonesia bukan saja sebagai jiran kita. Okay. Tapi itu adalah saudara kita. Wow, guys, ini menteri belia dan sukan ya, maka dengan kejadian rusuhan yang mengakibatkan. Oke, okay, kerusuhan kemarin, kemarin ya, yang begitu banyak. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah pernyataan beliau. Dari Menteri Delia dan Sukan Beliau berkata mm -hmm. Indonesia tidak hanya Sekedar jiran okay. Tetapi adalah Saudara kita wow. Itu luar biasanya Malaysia Malaysia sudah menganggap Indonesia Seperti saudara Untuk sahabat-sahabatku Yang sering Mengatakan kata-kata rasis Tentang Malaysia Maka saya mengingatkan Stop Jangan Berbuat rasis Meskipun di media sosial Ya kita betul tahu sendiri, Negara Malaysia ini adalah saudara Yang sangat bersahabat dengan Indonesia Sangat-sangat baik Tidak hanya Menteri Sukan tadi Belia dan Sukan ya Panglima tentara Indonesia dan juga Malaysia Juga menyebutkan bahwasannya Indonesia dan Malaysia adalah saudara jadi harus memperkuat istilahnya persatuan dan juga persaudaraan kita. Itu ada di video saya ketika reaction Panglima TNI Indonesia dan juga Malaysia. Yang jumpa ya istilahnya bertemu untuk rapat seperti itu guys. Kerjasama antara Malaysia dan juga Indonesia seperti itu ya. Bila Indonesia terkena musibah. Siapa dulu yang mengulurkan bantuan pertama? Ya betul. Pasti Malaysia dan Menteri Pemuda Olahraga Malaysia Juga mengatakan Akan memberi bantuan Ya kan Kalian sudah lihat sendiri Akan memberi bantuan terhadap Tragedi Kerusuhan di Kanjuruan Masya Allah Akhirnya, Untuk sahabat-sahabatku Makanya Kalau ada yang Kadang-kadang Mengatakan Rasis di kolom komentar Kadang-kadang saya sedikit kecewa ya Kenapa sih Kalian Kalian di era zaman sekarang masih suka rasisme masih suka saling membenci. Betul. Alangkah baiknya kalau kita saling menyayangi, saling merangkul. Dari kejadian tragedi Kanjuruhan ini kalau masalah rasisme dan juga saling membenci, saling hujat itu udah kayak kayak udah kodrat gitu. Jadi, setiap manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi, mereka yang jahatnya mungkin, mereka yang tidak baiknya mungkin, mereka yang baik malahan. Saya kurang tahu juga, guys. Wallahualam ya, kita bisa belajar untuk tidak mengedepankan emosi, selalu merasa benar. Oke, okay. karena dua ulah oknum oh, atau individu yang berbuat rasis. Sampai menimbulkan huru hara yang sedemikian rupa Hai para individu dua orang Yang memprovokasi masuk padang Apa kamu puas dengan melihat kejadian seperti ini? Kamu merasa bangga Andai kata kamu itu hari tidak Memasuk lapangan atau Masuk ke Tengah-tengah padang Mungkin Tidak ada kejadian ini Betul Betul sih Puaskah Kamu melihat saudara-saudara kita Tewas Akibat ya dari ulahmu Ini mungkin Bisa dijadikan pelajaran kita bersama ya Untuk para orang tua Untuk seluruh warga Di Indonesia Betul kita harus saling mengingatkan Saling mengedukasi Untuk tidak berbuat rasis Saya terkadang sangat sedih ya Sangat sedih sekali melihat kejadian seperti ini Yang menjadi korban Itu juga saudara kamu sendiri Sebangsa, setanah air Betul Wahai para individu yang membuat provokasi Kamu harus tanggung jawab atas kejadian ini Dan anehnya ya Anehnya Saya sampai sekarang tidak paham Kenapa Pendukung Sepak bola di Indonesia Kenapa juga masih saling Membenci satu sama lain Kenapa kalian tidak mau rukun Kenapa kalian tidak mau damai Persebaya, Arema Kedua penyokong ini Dari saya kecil Baru lahir sampai saya tua Sampai saya beranak Kenapa sampai sekarang tidak mau rukun Apa penyebabnya Coba kalian jelaskan Persija, Persib Bandung Kenapa kalian tidak mau duduk bersama melihat tim kalian? Kenapa guys? Kenapa? <tuh> Kak ngerti juga ya. Kok ada orang-orang kayak gitu ya? Ya fanatik sih boleh gitu. Tapi tidak mengorbankan nyawa. Ya. Kalian bangga, kalian istilahnya fans berat daripada klub bola ini, bola-bola itu, gitu kan? Tapi jangan sampai istilahnya memperjuangkan itu, tapi merugikan orang lain, gitu loh, guys. Allahu akbar! Bener kata Bang Toha asli, kalau Persija main di Bandung, supporter dari Jakarta tidak boleh menonton kalau Persib main ke Jakarta. Supporter Bandung tidak boleh ke Jakarta. Apakah ini yang dinamakan sepak bola? Kalau Persebaya main ke Arema, pendukung Persebaya tidak boleh ke Arema. Kalau Arema main ke Persebaya, pendukung Arema tidak boleh ke Surabaya. Apa maksud kalian ini? Apa? benar sih benar benar Kenapa benar. ini dijadikan tradisi? Kenapa tidak bisa dihilangkan? Kenapa tidak mau duduk bersama menyaksikan dan bernyanyi bergembira bersama? Apakah sampai nanti ini akan berkelanjutan ke anak cucu kita? Aduh, janganlah jangan jangan jangan, Asri jangan. Kenapa? Untuk para petinggi-petinggi. Yang mungkin memimpin supporter-supporter, kalian juga harus wajib mengedukasi. Jangan kalian beri ocehan-ocehan yang bisa membuat saling membenci. Para petinggi-petinggi pemimpin supporter, tolong edukasi untuk saling menyayangi, jangan sampai saling membenci satu sama lain. Kita sebangsa setanah air Kenapa kita tidak mau duduk bersama Menyaksikan klub kebanggaan kita bersama-sama Bernyanyi bersama Menang kalah sudah biasa Kenapa kita harus saling membenci Sepak bola itu Menyatukan Bukan Saling berseteru Mudah-mudahan Dengan kejadian seperti ini sadar, sadar perseteruan antara perseteruan antara supporter bisa dihilangkan dan bisa duduk bersama saling bernyanyi bukan saling mencaci. ini pelajaran sangat-sangat penting yang ya, kita penting banget. Katakan. jadi dari kejadian ini ya kan? Dari kejadian ini Apakah nanti masih ada Klub-klub yang seperti ini Gitu kan Apakah akan muncul lagi Saya berharap tidak Ya Karena kenapa Taruhannya adalah nyawa guys Taruhannya adalah nyawa Dan fikirkan ketika orang tua kalian Kehilangan kalian Fikirkan ketika korban-korban Ya Patah tulang, matanya, aduh pendarahan otak dan lain sebagainya, bagaimana? Kalau itu terjadi kepada kalian itu sendiri. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi kayak gini, guys? Dan dari musibah ini, mudah-mudahan selama saya masih hidup ini, saya bisa melihat... Supporter Persebaya supporter Arema duduk bersama bernyanyi bergembira dan Aduh. supporter Persija, supporter Persib duduk bersama menyanyikan lagu kebanggaan klub bersama-sama sambil menyaksikan sepak bola bergembira ria, bukan menjadi ajang permusuhan. Betul, betul. Di Malaysia itu tidak ada yang Ricuh-ricuh yang keterlaluan Di Malaysia itu suporternya sopan-sopan Walaupun ricuh itu hanya sedikit saja Tidak sampai teruk Ini yang buat berpikiran positif Pasti pikirannya langsung komentarnya rasisme Untuk yang selalu berkomentar rasisme Kalian tuh harus belajar Jangan merasa benar sendiri Kenapa saya bilang di Malaysia sepertinya Sopan, sepertinya Santun karena saya melihat sendiri di Malaysia itu tidak ada kerusuhan yang begitu menyakitkan ya mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran bersama dan tidak ada kejadian lagi di sepak bola Indonesia maupun di belahan dunia manapun Betul. dan untuk sahabatku yang mungkin suka rasis-rasis Entah itu di dunia sosial ah, media iya. Entah di dunia nyata Stop rasisme Baik itu hubungan antara sepak bola Baik pun itu antara hubungan sesama negara mm -hmm. Betul Khususnya Untuk para pembuat rasis Individu Yang suka berkomentar rasis tentang Malaysia Kalian juga harus belajar ya Berpikirlah positif Jangan berpikir negatif dan membuat konten yang suka memanas-manasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia Kalian juga harus topat Bener Cari. Bener, bener banget harus topat Betul, betul Karena kenapa? Kalau kita lihat ya kan ah, Di channel daripada Panglima Indonesia Itu ada guys Panglima Malaysia ke Indonesia ya Dengan menjalin hubungan yang sangat baik sekali Ya Mengatakan bahwasannya Indonesia Malaysia bersaudara dan harus bersatu akbar Kenapa ya kalian itu Uang yang benar <tuk> Jujur saya kecewa ya Kenapa ya kadang-kadang itu kalau Melihat konten-konten yang Istilahnya memanas-manasi hubungan kedua negara, yeah. Saya sangat kecewa Kenapa? Karena apa Saya bekerja di Malaysia Saya juga hidup di Malaysia itu aman-aman saja Damai-damai saja Betul. Ya Allah. Sahabat-sahabatku, dari kejadian sepak bola ini, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran kedepannya dan mungkin ini terakhir kalinya terjadi di Indonesia dan mudah-mudahan para supporter di Indonesia tetap damai dan rukun. Ya. Yeah. Contohlah seperti supporter Malaysia, mereka tidak ada pernah kerusuhan, walaupun rusuh hanya sedikit saja, walaupun Saling fanatik, tetapi supporter Malaysia tetap selalu duduk bersama menyaksikan klub kebanggaan mereka. Suatu saat saya ingin melihat Persebaya, Arema, Persib, Persija duduk bersama para supporternya menyaksikan klub kebanggaannya mereka. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan bagikan supaya teman-teman terbuka pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak memanfaatkan situasi ini ya Tapi faktanya seperti ini yang terjadi Perseteruan seperti adat dan tradisi Yang tidak bisa dihilangkan Untuk sahabat-sahabatku Stop rasisme Mari kita saling menyayangi Mari Betul. kita saling mengakul Jangan sampai kita saling membenci Antara negara, antara supporter Antara sepak bola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. akbar la ilaha illallah Allahuakbar Allahuakbar lillahi ilham Jadi kalau saya mengamati ya Daripada kemarin juga Daripada berita ini Apa yang dapat kita ambil dari berita ini guys Dan alhamdulillah Setelah kejadian Tapi yuk Kayak gimana sih Gak terima aja gitu dalam pikiran saya setelah ya setelah istilahnya berkorban ya banyak terkorban maksudnya nyawa dan lain sebagainya Baru ada istilahnya itikad baik untuk berdamai Dengan kerusuhan itu ada kemarin di TV itu berkat istilahnya berkat ya berkat bukan berkat kalau saya bilang Apa ya istilahnya jadi, karena musibah ini, karena banyak orang yang mati, ini mereka berdamai. Ya, memang bagus-bagus. Saya akui, memang bagus, tapi tidak harus berkorban nyawa terlebih dahulu, ya, untuk berdamai, ya kan? Allah, kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, betul, kata Bang Toha. Dia dari lahir sampai sekarang pun punya dua anak, dia nggak ngerti kenapa itu terjadi Allahu Akbar semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang sudah meninggal ini diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosanya ditempatkan di sisi yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mari kita kirimkan fatihah guys kepada beliau-beliau mereka-mereka ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya Alhadini wabikullin yadin salihah Al Fatihah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 اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفيهم وعفو عنهم واكرم نزولهم ووسم دخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا رحمن الراهمين Wa, wa, wa al amin, amin ya rabbil alamin oke okay guys mungkin itu saja video kali ini yang terpenting kita juga ingin melihat ya semua dunia pasti melihat karena indonesia viral sepak bola indonesia viral di dunia bukan karena istilahnya prestasi tapi karena yaitu tadi ya kan kerusuhan yang dibuat kemarin itu Allahu akbar sampai banyak banget artis-artis yang di dunia sana di luar sana itu sampai aduh pray for kanjuruan seperti itu guys Allahu akbar. Terima kasih sudah tengok video ini semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Intinya perdamaian itu pasti membawa kebahagiaan tapi perseteruan pasti akan membawa kesedihan dan juga kesengsaraan. Allah huakubar. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.